Hanum hatiku terpesona melihatmu tersenyum yeah! Mateng geng, mantan yang gagal digandeng Akulah sang mantan, akulah sang mantan Cijeruk, cinta jeritan terciduk penulisan simpan namaku dalam perasaan yeah. datar dekatmu aku bergetar cilumping cintaku luluh karena Reki rupa rupa rupa Reki bolang bojoku ditikung orang Kuta Agung, Kutaku cintaku kau gantung. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku. Sumping Ayu, sumpah kuring I love you. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Banbar padamu aku bersahabat Karena ku selalu slow, slow, slow. Walen, cintai wanita lain. Bingkang beratnya jadi orang ganteng. Penulisan timur, simpan perasaan tidak mudah luntur. Dayah Luhur daripada ribu Nning <tuk> oppilul bye <tuk>